Kata aku ku harap bisa menebus dosaku padamu. Biarkan lelang. Ku harus Lekas telanjang Engkau pergi Tanpa pesan Tinggalkan Kenyataan Bagaimana Kesebdian Suaranya Tak terdengar Mengisi Rimbanya Hutan Bersatu bahan di mana I'm okay. okay. Tak sabar But I'm Cinta yang tak pernah bisa menjadi indah nikah tak berubah dalam cinta kita Oh, oh, oh, oh, that's such a young Kau berpalingkan cinta milik kita oh oh kasihan oh. dan kau abaikanlah. Saat nanti waktu ganti Terima kasih. member